Halo mas, siapa nih yang di sini masih suka merasa lemas, capek, dan kurang fit selama bulan puasa ini? Tenang aja, Minuo punya tipsnya nih, biar tubuh kalian tetap fit selama menjalankan puasa. Yang pertama, kalian tidak boleh melewatkan sahur ya. Yang kedua, jangan lupa untuk penuhi kebutuhan cairan di waktu sahur maupun berbuka puasa. Yang ketiga, makan secukupnya sesuai kebutuhan. Yang keempat, mengurangi makanan dan minuman manis saat sahur maupun berbuka puasa. Dan yang terakhir, lakukan olahraga. Semoga tips dari minum bisa berguna untuk warmer semua ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube Pom Finance dan follow seluruh sosial media kita supaya kalian gak ketinggalan banyak info penting dan menarik dari kita. Dadah!